Nah gini kawan-kawan, cara tambah rekening ya ke Google Adsense. Nah saya juga baru pemula nih kawan-kawan. Langsung saja kita masuk nama banknya ya. Bank apa? Hmm. BCA Oh nama pada rekening bank Budiman ini BCA ya Bank Central Asia ya betul Nomor rekening nama rekening gue 52 52 52 52 15 17 17 47 75 22 42, 42. Berarti 52 15 17 47 75 Nah ini nomor rekening saya ya kawan-kawan Nah setelah seperti ini Kita pastiin dulu ya apakah ini sudah betul kalau memang sudah benar semua kita simpan ya Nah di situ sudah ada keterangan setelah memasukkan info anda dapat melihat setoran berjumlah kurang dari satu dolar di rekening bank anda dalam waktu tiga hari kerja setoran percobaan akan ditarik pada hari yang sama Oke, okay, kita simpan ya, kawan-kawan. Nah, Google akan menyetorkan kurang dari 250 perak ke rekening bank Anda dalam waktu 3 5 hari kerja berikutnya. Buka halaman metode pembayaran. Tinggal oke okay ya. Ini verifikasinya tertunda ya kawan-kawan. Karena kita akan nunggu. transparan dari Google ya. Yang berjumlah kurang dari satu dolar. Oke okay lah kawan-kawan. Ketika saya akan. Mendapatkan transpiran tersebut dari Google Saya akan bikin video selanjutnya lagi Sekian dari saya, terima kasih